halo guys ini adalah mesin lubangan injek jack ya jadi penyakitnya tuh dia tuh macet kita nggak tahu dari mana ya terpencet on juga nggak mau narik ya mesinnya kita injek ini dia nggak mau jalan sama sekali ya nggak tahu penyakitnya apa ya ini bukan di rotarinya ya biasanya kan di rotarinya itu ada kayak benang cuman kayaknya ini bukan dari rotari kita tadi cek juga kita lihat eh, si tampilnya muter cuman mesinnya nggak mau muter ya mesinnya nggak mau muter, oh ternyata di sini nih di sela-sela tiang jarum itu ada kayak kotoran terus dia tuh, nah kalian bisa lihat ya kita zoom cuman ini kameranya kurang jelas nah sini-sini bagian tiang jarumnya tuh kayak ada kotoran yang nyangkut ya, nyangkut di bosingnya karena ter mungkin terlalu panas ya jadi debu-debu bekas tusukan jarum ke kain tuh jadi debu terus dia tuh naik ke angkat ke tiang jarum terus dia nangsang ya kayak sekarang kita bongkar bagian depannya ya bongkar untuk untuk ngakalin si tiang jarumnya kita bongkar ada sekrup empat ini pakai obeng min Sekarang kita bongkar bagian tutup mukanya ya Kita mau ngakalin tiang jarumnya atau dudukan tiang jarumnya juga Jadi biar tiang jarumnya itu kotorannya dibuang Biar tiang jarum itu enteng ya Nggak seret banget Ini kayaknya kenceng banget ya Soalnya kotoran juga banyak kayaknya yang masuk <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Kita congkel tutup mukanya ya pakai obeng. Ini ya, kayaknya jarang dibuka. Kalau untuk mesin lubangan Jack, ketika pencopotan dudukan tiang juga gampang, yang enggak kayak Brother. Kalau Brother itu harus dibongkar bawahnya juga. Ini kita cukup pakai kunci L ya, kunci L nomor 3 mili Nah, dari samping sini nih. Kita, Bu, kita copot. Kendorin aja ya, jangan dicopot sekrupnya. Nah, cukup aja segini. Nah, nyampe ini gerak-gerak terus tarik copot ya. Ininya copot. Terus bagian atasnya juga di sini dia <tuk> ada kayak lubang mur ya. Pakai kunci L tadi juga 3 mili Kita kendorin aja, cukup kendorin. Sekendornya aja cukup, jangan dilepas skrupnya. Oke, sekarang kita mau nyongkel si as dudukan jarum jarumnya. Untungnya ini agak sedikit lumayan gampang ya, nggak begitu alot. Kita puter-puter dulu ini asnya. nah ini kita copot ya ininya kemudian ini tarik masih kenceng ya perpaknya kita copot aja biar nggak ngalang-ngalangin aus ini aja ada karet ya ada kayak karet kayak karet silikon jadi semua mesin lubang injek jack itu ada ini ada karet nah oh ini bukan karet ya nah ini yang di bawah Karetnya itu nyangkol dia tuh cuman di nggak nggak ada skrup ya cuman ditempelin doang di body. Jadi mesin ini kan penggeraknya pakai panbel, jadi biar enteng semuanya. Makanya spare partnya tuh ada yang pakai karet. Nah ini karet silikonnya ya. Kalian bisa lihat kotorannya banyak banget. Nah yang kita maksud di sini nih kotoran yang membuat mesin kancing tuh mesin lubangan itu macet itu di sini nih. Nah ini kotorannya itu masuk masuk ke sela-sela ya Jadi enggak mau nggak mau muter mesinnya ya. Oke, sekarang kita mau ngeluarin karena ini uh, kenceng banget perhatian ya, jarumnya. Kita bisa pakai mur ini nih, sama ringnya ya. Sama ringnya. Ringnya kita masukin terus ditutup sama sekrup. Terus kita masukin ke tian jarum ini nih jadi biar enggak melukain sitian jarumnya nggak bengkok ataupun nggak luka biar tetap enteng terus pelan-pelan aja ya kayak gini ya kita topok kayak gini nah ini kayaknya udah mau keluar ya kalian bisa lihat ini kotorannya ya, itu nah yang kami maksud yang membuat mesin itu macet seperti ini nah ini kotoran ini. jadi kalian Uh, kalau punya mesin kayak gini juga harus sering dibersihin ya, karena debu-debu itu juga ngaruh banget ketika membuat mesin itu rusak ya. Macet kayak gini. Nah ini udah mau gerak ya. Tadi kan nggak mau gerak ya. Nah kita bersihin pakai tangan kayak gini, dilap. Ini walaupun kecil ya Walaupun seculir ini Buat mesin tuh ngaruh banget Biar membuat mesin tuh macet e, Mumpung ini dibuka juga Kalian bisa dibersihin ya Pakai cupit ataupun pakai kuas Pakai kunci ataupun yang lainnya, ya biar debu-debunya itu hilang Sering-sering juga kalian buka tutup cover depan ya jadi biar perawatannya dibersihin debu-debunya biar nggak nyangkut di spare part yang lain jadi membuat mesin tuh perjalannya tuh nggak begitu abot ya nah ini masuknya kesini nih ketika dipasang karet silikonnya coba dipasang lagi ya Nah ini ada kotak tahu, kotak ini nih lubang, kita masukin ke sini. Jadi ketika pencopotan pun kalian harus ingat-ingat ya pos-posisinya dimana. Dan pas ketika pemasangan pun kalian nggak bingung ya nggak keder. Ya sekarang kita mau masukin ya. Ketika kalian nyopot kalian juga ingat-ingat. Nah yang ini masuk ke sini nih. Masuk ke sini, terus yang ini masuk ke sini nih. Oke, sekarang kita masukin ya. Harus ekstra sabar aja, santai, kalem aja ya. Ketika e, menggarap mesin lubang aja kayak gini ya. Misal, kalau kami akan update terus, e, kita sharing, kita bagi-bagi pengalaman, kita belajar bareng di sini ya kita juga menerima kritik dan saran Insya Allah kami akan memperbaiki terus ya terutama di bagian kameranya kurang jelas mungkin ya penyampaiannya karena pembahasan mesin lubangnya itu masih banyak banget ya penyakitnya ya dari model yang manual seperti brother terus ada yang pakai servo direct ada yang model Juki kita belum upload semuanya mungkin kita update terus Oke, sekarang kita balik lagi ke pemasangan dudukan tian jarum ini ya. Nah, ini kita dorong karetnya. Biar ngepres. Kemudian kita mau masang sumbu, sumbu minyak ya. Kita bisa pakai benang. Karena kalau kita langsung pakai sumbunya didorong ke asnya itu nggak mau masuk ya Karena penting juga sumbu itu buat sirkulasi olinya ya walaupun sedikit netes Kita bisa pakai benang Benangnya kita lilitin di sumbu ya Untuk bisa menarik ketika dimasukkan ke as yang bolong tadi Ini masukin ke sini Kita ikat aja ya nggak apa-apa Ikat Terus kita masukin benangnya Ke ini nih Ke lubang asnya Nah seperti ini Dililitin Masukin Nah ini ada tarik ya Terus kita tarik Jadi ketika sumbunya itu masuk gampang ya Set Nah seperti ini Jangan lupa lihat ada kenoknya, kenok yang masuk ke jadi buat tempat si skrupnya ya Oke sekarang kita dorong Ini udah pas Dipasin dulu kira-kira pas kita totok pakai tang boleh Nah sedikit biar biar masuknya tarik seperti ini Posisinya seperti ini ya Kita kencengin pakai kunci L tadi ya, tiga milik. Saya kenceng-kencengnya ya, kira-kiranya kenceng. kencengnya kira kiranya kenceng kira kira pakai torsi aja ya. Kalau udah kenceng ya udah. Kemudian kita mau masang tahanan tiang jarumnya yang ini nih Kita tempelin aja seperti tadi ketika kita copot ya Disesuaikan biar nggak nabrak Terus kita kencengin ya Nah udah cukup oke sekarang kita mau apa ini bingung kita coba ya hasilnya apa. Nah, kita injek ini udah mau jalan ya alhamdulillah tes lagi sulamannya ini belum kasih kita pakai benang ya kalian bisa lihat jalannya ya tes. nah ini udah cuma ini nggak pakai gunting ya karena dari pemilik mesin juga nggak mau dikasih gunting kita nggak apa-apa katanya dia tuh ribet ya ribet pakai gunting heeh Masuk lagi ke klop, kita tes terus biar sempurna ya Kita mau apa lagi nih Oh kita mau masang skrup tadi ya yang, yang kita copot di cover ini nggak ada fungsinya sebenarnya cuman tadi berfungsi banget ya ketika kita mau notok tiang jarinya itu jangan langsung notok harus ada kayak lapisannya lapisan buat si tiang jaru itu biar nggak luka ya di lingkarannya. Sekarang kita pasang perpaknya ya perpaknya disuain sama cover tutup depannya disuain pas ketika nyopot tadi gimana terus pas pemasangan juga biar nggak keder kalau kalian pemula kalian dipoto ya dipoto ketika mencopotnya dipoto di video ketika pemasangan kembali itu nggak keder saya pun nggak dengar mengalami hal serupa ya pokoknya <tuk> <tuk> di sini kita santai belajar bareng ya kalem dia juga gak bermaksud untuk menggurui ya kita belajar bareng-bareng di sini berbagi ilmu bareng-bareng. Keder nih, soalnya skrupnya nggak lurus ya sama belum pas harus dipasin ya. Kita kencengin sekrup cover depannya, tutup cover. saya tarik benangnya, coba ya. Nah, kita nggak langsung nyoba ya, kita cek dulu bagian scotchingnya, apakah tekanan benangnya tuh enteng apa? mau bring dolar? sudah bagus. nah ini kayaknya kurang, kayak ada kotoran ya di bagian sela-sela platnya tuh kadang kan, bisa lihat kayak kotoran debu yang no anu ya nah ini kita harus juga harus bongkar cuma hati-hati ya pada I skrupnya, skrupnya karena bisa bongkar di tempat i, i, i, i yang rendah ini. jadi ya, i, i, i, i. biar nggak baunya tuh kadang-kadang sering hilang ya sojur, soalnya nah, skrupnya i, juga kecil banget enak kalau kita pas ketika bongkar skrupnya jatuh ya enak banget orang kayak edit kita ngeluarin kotorannya biar Ketika tarikan benang scotch itu bagus ya, nggak terlalu berat juga nggak terlalu enteng, sedengan ya. Jangan terlalu enteng juga nggak bagus. Nanti benang bawahnya tuh ketarik ke, ke atas. Di secara sama kayak mesin jahit ya. Ketika, nah ini kalian bisa lihat ada kotoran yang nyangkut di sela-sela plat jalur benangnya ya bersih terus kita pasang lagi plat skoccing-nya skrup 2 jangan lupa untuk ditempelin lagi ya kenceng hati-hati juga ketika pembongkaran skocci ya jadi pemasangan skrupnya terus kenceng kedua-duanya takutnya kalau kendor itu bisa matahin si Rotary ya ketika jalan jadi sering kejadian juga ketika skrupnya kendor terus saya pernah ngalamin ya jadi skrupnya tuh masuk ke rotarnya terus akhirnya rotarnya itu patah. anu, angel. Tapi jaringan-jaringan ini. Oke, sekarang kita mau coba ya. Sambil kita ngatur tekanan benang di rotary, kita coba masukin ya ke rotarynya. Oke, sekarang kita mau masukin benang ke jarum. Hasilnya seperti apa ya? Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu ya, ini ya, hampir setengah ini jam, sing <laughs> nanti. Oh. kita tes pakai kain hasilnya seperti apa ini cuman nggak pakai gunting nggak apa-apa karena yang punya mesin nggak mau dikasih gunting kita harus juga nyesuaiin sama si yang punya mesin katanya lebih enak nggak pakai gunting oke sekarang kita pelan-pelan dulu aja nah ini udah ini kita belum setel rotary ya kayaknya rotarinya masih setelannya bagus kita kendorin si benangnya biar tekanan atas sama bawah sama ya kita coba lagi nah ini hasilnya seperti ini ya hasilnya seperti ini berarti tadi kotoran yang di Tianjin itu emang dari situ ya 400 ini sudah jalan Alhamdulillah. hasilnya seperti ini ya. Dukung kami juga channel kami ya selalu update selalu bagi share ke teman-teman kalian kita belajar di sini bareng-bareng akan masalah solusian yang mesin konveksi maupun garmen, mesin lubang kancing obrah jahit Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, okay, cukup ya videonya. Dari awal sampai akhir dari pembongkarannya kalian bisa ingat-ingat penyakitnya di sini semuanya ya. Penyakitnya harus kontrol bagian sini dibersihin ya. Dibersihin terus, terus. Di bagian sininya harus dibersihin. Kita bagasi ini dibersihi, kotorannya dibersihkan kuas maupun sudut, maupun yang Di, lainnya ya. Mau agar nyeket mana, agar ketika main proses produksi main, itu iya, enak berjalan main, lancar. Kuning -kuning gitu. Singkotoran Jangan mereka lupa gitu. untuk berdoa ya. Yang tangannya Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.